Selamat datang di channel Mister Perspektif. Jadi di channel ini kita akan mencoba untuk memberikan perspektif-perspektif menaik topik-topik tertentu uh, spesial daripada perspektif-perspektif dari Mister Perspektif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke hari ini kita ada tambahan perspektif baru dari Kak Bandi. Kak Bandi manggilnya Kak. Mister di Bandi. Pah. Ya, Mr Bandit itu nickname Kim. Oh, game ulang. Mama bener-bener kan Muhammad Bandi. Agak dibangkel Bandit. Game ulang, udah buka. Iyo loh. Tidak kalau kalau Mama ngapa? Mas ya ini. Ada batik Ada ingonah. Hari ini rencana gitu, nak ngomongnya apa, Kak? Lemari ah. ya, ya ini ngomongin pasal Kigo ayat 2 ya, itu tapi kata Kak Mister Bandi tadi, "Nak ngomongin bucin, dari bucin, jadi bucin ah. itu bukan dari dia yang ngomong, dia udah ngakui, tapi mm -hmm. ah. orang lain yang ngomong. Wah, tapi dia sadar kalau misalkan dia ada di toxic relationship <laughs> <laughs> toxic, relationship <laughs> toxic, relationship. Lah, ya? kita nih selalu ada istilah bucin bucin menurut kalian itu ngapoh apa yang yang yang muncul kata-kata bucin dan juga ngapoh metode disebut bucin cowok-cowok tuh jarang kan jadi bucin apalagi yang sangat-sangatnya kita kan biasa ini cara kita kayak kayak bucin ih biasanya kita memperbudak wanita jadi muda muda wanita jadi kalau ibu tino aduh kawan aku ga? Dulu SMA dulu <coughs> memang pencari wanita nih hmm. Sampai-sampai betina itu rela mongkar celengan untuknya <laughs> Wih, ini memang udah itu Aduh. Aduh. Itu parahnya gue Aduh juga dong. Itu betinonya yang buci Itu betinanya yang buci Dari menurut, kalau menurut dari perspektif aku bucin itu seperti, sekedar istilah baya sebenarnya Istilah buat uang yang Bener-bener ca Semprioritas ya Ayo, hubungannya native. dulu Hubungan terus, coba Bik, gimana Bix? Cerah diri Apa? Bener, kalau kita kayaknya situ kan kalau kita ke arah bucin itu cuma istilah Memang kalau aku setuju itu karena sah-sahabah ya sih, seorang bucin itu melakukan tindakan itu kan eh, ekspresi dia dalam bercinta eh dalam bercinta menjalin hubungan <risi> nah <alnya laughs> itu bercinta nah, lagi lagi <Tonight> bercinta aduh, asyaf kakak dilah nikahnya dia susah ya Iya bener Iya Aduh, aduh tersebut sensor <laughs> Yang patut dikhawatirkan itu bucin-bucin yang ekstrim Yang cek mana? Rela melakukan apa? Contoh tadi yang mongka Kayak jalan. Jakarta, <laughs> Jakarta <laughs> Makasih motor Motor nemui Seng pujaan Terus mongka cereng <laughs> ngirim pap dengar. Kirim Itu salah satu bucin, salah satu bucin. Diperbudak itu kayak kelain. Itu salah satu bucin juga kayak. Diperbudak ya. Diperbudak. Relang aku ya relang. Ngantar jemput. kita kita kita bedakan loh. Klasifikasi bucin sama hubungan yang standar yang yang normal. Kalau menurut aku bucin itu bisa dikatakan bucin pada saat dia sudah mulai Meningkatkan intensitas pertemuan Iya, bisa Misalkan, kayak aku memasang napa, aku meningkatkan intensitas pertemuan aku sama dia, kan? Ketika Di itu, yang sehari cuma sejam, jadi lima jam, jadi <laughs> <kini> delapan <laughs> <lompat> jam Bisa pakai kamu tapi itu... <laughs> bisa pakai pegadang kayak itu, kan? Itu juga buat bingung, Pak Kayak mana yang pacarannya tuh, sama kayak seprofesi? Nah yaitu intensitas ketemunya makin tinggi kan oh. Otomatis bisa kita katakan itu bucin Itu, bucin. itu baru salah satu faktor yeah. ya. salah, salah, salah, salah. Yang kedua pada saat dia sudah mulai mengisolasi Misalkan wow. dia mengisolasi wow. pasangannya kan Kayak pertama intensitas ketemunya sudah tinggi Berarti bukan mengisolasi tapi terisolasi Salah satu dari mereka mengisolasi Ia. dan salah satunya lagi Terisolasi <laughs> <laughs> Terisolasi itu bucin tapi secara dalam ya, mengisolasi pun bucin juga. Bucin juga, ya, kan? karena dia memperbudak. Ah, memperbudak. <laughs> Istilah kau memperbudak <laughs> tuh buruk man. Pertama dia sudah meningkatkan intensitas waktu ketemu, dan yang kedua dia mulai mengisolasi, dan yang ketiga uh, dia mulai kebab teko ba eh, teko tekujur. ibaratnya itu prioritas apapun aktivitas yang dilakukan itu, itu pasti orientasinya pasti orientasi. pasangan iya udah. iya benar benar kira-kira dari tiga ini ada kawan-kawan kamu -kawan -kawan tuh yang terus sikok lagi ditambah oh. ke ini meningkatkan intensitas komunikasi juga iya sama tadi iya Yo, ya benar benar tadi kan pertemuan, nah, pertemuan. Ya. jadi komunikasi misalnya kita lagi ngumpul ya, ini dia telpon terus, dia ajak oh. video call terus Dia ajak video I call iya. Padahal lagi ngumpul sama kawan Ada tuh, kawan aku dulu lagi ngumpul Lagi asik cerita Teri ding ting ting ting ting ting ting ting ting Bang! Hahaha Halo Mek <laughs> Hehehe Halo Satu Ngomong jadi iya. lewek Iya Aduh Oh yang ketinggalan ikat tuh, Oh itu sudah lah Lu kolam, Lu kolamu kita tuh kesel sebenarnya selain kumpul asik di bunyi gitu kan kesel ngondok, tapi pas angkat telepon lebih <laughs> itu salah satu contoh lah ya ibaratnya bener kayak faktor meningkatkan komunikasi, komunikasi kan terus juga isolasi Iyi. ya dan dan juga Banyaklah, kalau misalkan menurut menurut Agus secara pribadi, Tigo tadi bakal ditambah oleh Fahmi. Sudah nambah sih, empat faktor itu sudah dilakukannya. Otomatis itu bisa kita kategorikan bahwasanya mereka sedang menjalankan hubungan yang butik, atau butik, butik, butik, butik, butik, butik, butik, butik, butik, butik, butik, Menurut kamu-kamu yang sudah melewati masa-masanya Jadi kak, saat itu nak nyebut kami mantan bucin? <laughs> kan? Mantan Jadi, bucin? Dia sedang dalam perbucinan ya, ya Lagi di masa bucin maksudnya Membucinkan Berarti bucin juga itu tuh cuma sebatas saat menjalankan rel rel relationship yang pacaran nih ya. Mm -hmm. bener, ya. bener bener, ya. bener. Ya. kalau sudah nikah <tuk> ya. oh no. nah, itu sebenarnya tidak <tuk> bucin tidak bucin lagi itu kewajiban <tuk> ya tanggung jawab itu tanggung jawab Beda. dan kewajiban istilah bucin tadi keluar ibaratnya kenapa sih bung ini gelapin di lolo padahal lihat hubungannya itu cuma sekedar pacaran bukan diikat oleh ikatan resmi gitu disuruh sini disuruh iya. situ lain nih, istilahnya kalau misalnya sudah nikah bukan lagi Bucin. minum saya <tuk> tadi. iya <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Aduh Aduh Aduh Beda-beda istilahnya <tid> Ya Ya Kawan itu ada lanang jerawatan rayanya Neman kenapa bang? Banyak Neman Namanya Neman Nuciferi Neman Nuciferi aja Jadi <tid> kalau kita ke rumahnya Kalo Haji <tid> Kita ke rumahnya misalnya Aku ke rumah Di Di Di Kayak ini keluar Iya, masuk maksudnya tangan kan di belakang. Tangan belakang, kapan ini? Bisa kan? lagi ini coba ya, Lagi uji beda, dengerin. Iya, salah, salah, salah. Tuh iya, Jadi nah. ini kita nih ngobrol ya, cak. Yang kebanyakan nyimpen, gak tau nyolong ya. Iya, banyak, banyak banget. <coughs> <lah>. Cak, <coughs> mana lah, katanya, itu nih biar terhindar dari hal-hal yang cahaya itu juga jujur, bahaya aku dulu sempat jadi bucin hampir bertahun-tahun lah ya bertahun-tahun hampir bertahun-tahun bertahun terjun di dunia itu ya. sebelum kita ngomongin cara mengatasinya itu gitu kita ini kan dulu masing-masing dari kita nih ya mengingat, flashback Hmm. Supara apa sih Bucin kalian? Supara apa Bucin kalian? Udah, tidak, Alhamdulillah. Tidak, tidak. Tidak malah lagi. Tidak. <laughs> <Betul>. <laughs> Marah nih. <laughs> tidak, Tadi kan nge orang ya. gitu, kan giba gitu gitu. Ya. Nah, salah satu hal yang pernah dilakukan ke yang, terkiro, hal yang ya. terbucin, hal yang terbucin. Yang akunya apa yang bertinanya? Bek, be pokoknya. Be be be be be Ka kau lah pokoknya. Yang, yang, yang, yang pernah kau lakukan ya? ke, yang menurut kau itu bisa dikatakan sekarang bucin? Disuruh ngerokok joget sebungkus dalam satu, dalam satu waktu Dalam satu waktu? Iya uh -huh. Saat itulah aja Biar ngapain sih kak? Biar dibolehkan ngerokok? Biar dibolehkan ngordo Mending <laughs> keluarga <laughs> <laughs> Biar dibengar Kalau aku? Iya, hal yang terbucin, yang terbucin Hal yang terbucin Paling gila ke waktu dengan kawan, yang dulunya intens, ketemu kawan Pas sama dia lebih terisolasi lah, kita ada acara, nah, ketemu sama kawan Ya aca. itu biasa, itu biasa Hal yang terbucin itu yang yang yang gila yang Gila yang gila Bucin-bucin, apa cak tadi kan, oh, iya, okay. naik motor berangkat ke Jakarta Terbucin ya? Aku masih ngarep video, padahal tadi sudah ada wading mulai Waduh oh, Itu yang terbucir ya <tuk> Kalau Bapak ini, nggak ada lagi Bapak? Gue inget dulu ya Aku di Biasa Betino Jangan ngerti, Pep Jangan ngerti, Pep, Dengar, pep. <tuk> Apu aku, yang benar-benar, aku pernah, penang. Penang. oh, sudah Kalau aku yang, kalau kalau aku kayaknya <tuk> yang terbucin lu enak. saat nak menghalangi sangat nikah lagi. Bagi aku itu yang terbucin loh. positif kan bucin iya, gak? Iya, yang salah. lo tadi, iya, iya, iya, iya, iya. Oh, iya, <laughs> iya salah. Iya. Ya. Jadi kalau begini kalau pacaran samu sampai sekarang ya, tak? sampai sekarang sudah bisa, ya. sudah tidak pacaran lagi, maksudnya. Jadi untuk yang diomongin tadi tuh sebenarnya itu Masuklah, oh, ya. intens komunikasi, terus intens bertemu Intens bertemu aku itu setiap hari malah Yang tidak bertemu malah minggu Minggu tidak bertemu, jadi pacaran tuh secara sekerja Ngapsen, bagi kan <laughs> Ngapsen, bagi ya. Halo <laughs> <laughs> terus absen <laughs> absen balik Apa <laughs> di rumah kok masih video pelan karena sekarang aja gitu ya ini cuma minggu yang tidak karena waktu dengan keluarga masing-masing kalau untuk bekawan komunikasi dengan kawan malah kejigitannya yang bucinnya tapi alhamdulillah dengan bucin yang jahit dengan bucin Bucin tingkat tinggi Tingkat <laughs> tinggi ya <dewa. laughs> Kawan-kawan tuh sampai tidak ngomongin bucin lagi oh. <laughs> Padahal itu bucinnya nomor menurut aku sih Mungkin kawan-kawan kau bucin kalo lo saat itu Bucin ke saat itu Disamu kan Disamu, kaya teh Mungkin itu Kau bang? Kalo aku paling oh. eh, Yang paling dulu Di komunikasi, ya. komunikasi. Ya, Jadi pagi bangun tidur, ceritanya Bukan video kawan? Ya, Chatingan teleponan, sore chatingan, malam juga chat itu. kemana mana nak ngomong dulu. Oh. Tadi sampai wong tuo bedak ngomong dulu gitu nak kemana. Iya, Tamu dia ngomong gitu. Lewat dengan nah, nah, Aku nah. lewatkan. Tapi aku. Aku jangan salah, bucin itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, contohnya misalnya kayak aku iya. kemarin ya. Eh. Oke, okay, aku mengisolasi mantan aku. Tapi yang aku isolasi dia dari kawan-kawan count yang ndak benar. Main. Iya. Itu kan? benar bener isolasi ya, mengisolasi sesuatu kan, ya, ya. Ya, ya. Selatu, selatu, kan? Hmm. Dan juga, uh, misalkan Kayak, pengantian keputusan dia pada saat dia nak ngambil Pelajaran apa, gitu kan Kedepannya dia bakal mana secara langsung ya, ya. Kalau misalkan kita berhubungan dengan dia serius kan kemarin tuh dari SMP, SMA, kuliah lah ya lama lah, ya, 2, 2 tahun lah itu ya, dah memang waktu itu bucin, tapi secara langsung aku tuh mengarahkan dia untuk mengambil langkah yang tepat hmm. karena pada saat itu dia bisa baik kan langkahnya sembarangan, dan aku arah, cahaya itu jadi lalu kemarin, Mister ini sini pembelaan juga lah ya, bucin tuh aku membujukkan dengan tujuan yang positif dan memang hasilnya positif jadi kita tahu sirkel temanannya hmm. kan. kita bisa ya, ya, ya. tujuannya ya, ya, ya. apa ya, ya. kayak ini, kayak Sangat. itu kan Sangat. karena waktu kita memang benar benar menganggap dia sebagai rekam hidup. hidup jadi hidup. aku nggak mau dia ini terkontaminasi oleh lingkungan yang tidak benar sebenarnya oh, makanya kan. tapi itu namanya kita menilai kena sisi pihak belum tentu itu baik bagi dia oke okay? menurut kita baiknya. Ayo bude ini ngatur-ngatur ini. <laughs> iya. laki, aku belum ini. Nah, itu nah, itu nah. kalau kita lihat dari perspektif Wong yang sedang menjelaskan <laughs> mungkin bener. itu banyak setan lu gua. Oh ya perih kalau cungat-ngatur kau ngatur kau lebih. Terima kasih Tapi lagi ya. kata memang itu positif positif ya. Okay, so. Jadi kesimpulannya. Ada, Bucin itu ada di ada yang baik, ada yang, baik, ada yang, ada yang buruk Contoh yang baik, yang tadi, yeah. yang support Yang nah. mengis mengisolasi tapi tidak, tidak mengekang yeah. sebegitu mana Intinya It, tidak mematahkan potensi yang ada di dalam video hmm. Misalnya potensi dia memang bersosialisasi, ya sudah kita tidak usah cut masalah sosialisasi kan kita tidak perlu cemburu masalah itu jelas oh. kita tetap support di bagian itu support kita mengisolasi memang pada bagian-bagian yang sifatnya sementara misalnya asrak dia lah untuk nongkrong ya dikit kan kita cut di situ itu bucin yang positif jadi buat buat buat buat teman-teman yang lihat lihat video ini cara nah, menang Simpulannya biar tidak lihat bucing ya. dan sebenarnya bucin itu tuh baik atau buruk Sesuai, pandangan teman-teman. durasi-durasi, ya. durasi, durasi. durasi Dari lusong, dari Lusol. Bucin. bucin yang baik dan benar. Solusi dari kau. Solusi dari aku, menurut perspektif kau. Cak Mano. Menurut aku, jangan galak di buyan. <laughs> Kenapa dia lalu melihat cinta, melihat saya yang menjual orang itu? Tak, tak, tak. Saya, saya, saya, saya, saya, saya. Oh, Benar, benar. Iya. Dikit banyak. Dikit banyak itu. Cuma bermakna kita. Iya, Jadi, menurut si Kira... Oh, jangan, Wak Tino. Wak Tino? Iya, jangan. Oh, Menurut Wak Tino. Kayaknya teman-teman bucin tuh Jelek jangan sampai diwalai Ingat? Agama. Tuhan. banyak agama itu kan kepercayaan. Ingat Tuhan dia. Lo tau? Uh, norad yang sedap tut, <laughs> sebegian berapa kali tut, <laughs> <laughs> Malaysia <antut> tut-tut-tut. <laughs> uh. Oke, bucin itu tidak bakal terjadi kalau misalnya kita tidak ada memprioritaskan perasaan Jadi cak mana caranya biar kita benar-benar jangan sampai memprioritaskan perasaan Feeling, sayang, cinta, taipak, taipis Tidak kesebut juga loh ini. Asal nyebut cinta sayang itu Langsung nak tuh Jadi prioritas kita jangan sampai di perasaan Karena kalau misalkan sudah timbul perasaan Bener ya kata orang, teh kucing itu coklat, iya tak? kucing rasa coklat menghindari ya, <laughs> ya. ya. Toxic relationship Kalau dari aku yang pertama bener, kayak sesuai channel kita gitu, Harus sesuai perspektifnya Iya kan, sudut pandang ya kan, sudut pandangnya harus pas Dan yang kedua, kita lihat Ambisinya, ambisinya punya sih dia nih. Ibaratnya sama ada tujuan hidup kita Dan ketiga Lebih ke arah bisa gak dipercaya sama kita? Mengekang dan Menutup potensi diri kita gak? Yang keempat, baru ke masalah keluarga Setelah 4 menit perfect, ibadah yang sudah bisa ditemui, barulah kita ke arah perasaan, beri perasaan Biar kita tidak ada bucin, gitu, biar tidak terlalu semata-mata prioritasnya karena ini Jadi orientasi dalam mengambil keputusan, selalu berorientasi ke perasaan itu kan, Menurut aku jadi tinggal-tinggal keluar dulu ya mamanya kayak anjing dia mah. Kayak kucing. Iya, kayak kucing mesti cepat. Kayak anjing rasa. Itu yang itu kan. Kecil lah itu aku Menurut misteri teori. Menurut aku eh menurutnya tuh Komunik jujur lah, saling jujur. Heeh. jujur dalam arti maksudnya paling jujur. Kayak kau nih Chattingan terus aku ini nak ngumpul-ku sama Kamu boleh dah, ini jadi terbuka. be, terbuka, usah, <tuk> bohong, bohong, gak usah bohong, sambil bohong. Kalau jadi oh. saling jujur, be. kalau anak sini cek -ce Ini cek -ce ini, jadi yang penting itu komunikasi banget. Gue saling jujur lah, saling percaya. penting itu, <tuk> nah yang terakhir, Mister, oh. nah, jadi kesibukannya ya, <tuk> Jadi bucin itu ada dua bener ya nah, Ada bunyi, bucin yang, yang, yang buruk Bukan jahat ya Bucin yang buruk dan bucin yang baik ya? Wah bucin baik Alam bucin baik Alam bucin baik, Alu, bucin baik. Ya. Jadi bucin itu syahsahbae ya? Asal tidak merugikan Ya, yeah. yeah. asal itu positif, saat-saat ya, kita yeah. uh, berkomunikasi yang berlebihan, uh, bertemu yang berlebihan, asal itu positif Jangan berkomunikasi yang ke arah, yeah. Yeah. <laughs> jangan bertemu keseringan di malam-malam, yeah. mudah yeah. <laughs> jangan seringan bertemu di Oyo. Nah, yeah. <laughs> <laughs> Yeah, <laughs> jadi bucin, saat bucin makan positif di terus... endos gak kita gitu nih ngomong yuk hahaha kira-kira menurut mereka-mereka ini kan beda perspektif Caranya. gitu kan mungkin mereka ini ada, ada perspektif bewe yeah. mungkin bisa tulis di komentar ya yeah. Yeah. Oh, jadi dari teman-teman yang nonton video ini uh, jika kalian mempunyai pandangan perspektif yang mm. berbeda tulis bewe di bawah mm. perspektif tambahan perspektif dari kalian silahkan komen di bawah bahkan bakal kita update terus bagaimana perspektif-perspektif uh, dari rekan-rekan sekalian. mungkin saja saya akhirnya wabillahi taufiq uh, waladhya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Jadi jangan lupa subscribe channel kita di Mr Perspective oke okay? dengan hashtag Mister Perspektif. Oi. Bisa okay. <laughs> deh, thank you, thank, thank you. Berapa hari iya, iya, iya, Berapa hari